Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Lesti Lovers Dimanapun anda berada selamat siang Selamat datang dan bergabung kembali di channel youtube Lesti Fatih Update Yang akan mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe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 Menemani santai siang kalian saat ini, Bang Min akan menyuguhkan informasi terbaru mengenai Lesti ke Di kabar pertama, Pak ya bikin adem tentunya mendapatkan postingan foto Bunda Lesti yang lagi makan di restoran bersama keluarga. Masya Allah Bunda Lesti. Luar biasa, sehat terus untuk kesayangan kita Dan semoga selalu dikuatkan terus untuk Bunda Lesti kejora Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar ya di unggahan ini Dari akun Lesti.alfatih007 mengatakan Sama Abah Subki dan istrinya ini Masya Allah, ngadem bersama orang-orang yang adem Insya Allah pulang umroh hati dede makin kuat Trauma perlahan hilang, strong Kejiora Demi Al-Fatih Amin Mudah-mudahan ya Setelah dari umroh Bunda lese Kejora Hatinya makin tenang Makin kuat Trauma Perlahan hilang Kita doakan yang terbaik untuk idola sayangan kita Berikutnya juga persahabat ya perhatikan Cidukan kembali kita dapatkan Masya Allah Bahagianya emak-emak di sana bisa foto langsung Dengan Bunda lese Kejora, namun dibikin salvok juga dengan Abang Fatih yang nongol di persahabatnya Masya Allah Abang El, makin hari makin ganteng ya setelah lama melihat Abang Fatih Luar biasa, anak yang saleh mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, amin Kita lihat juga persahabat tanggapan dari beberapa fans ya Dari akun Lesti Al-Fatih yang FC mengatakan Abang El nyempil pengen ikutan foto, sadar kamera banget ya Kak Muna, Masya Allah dari dulu persahabat ya bang El selalu sadar dengan kamera. Hingga komentar lain pun diberikan tersahabat ya, diantaranya dari akun Lily underscore Helmyan mengatakan, Masya Allah abang, nenek kangen. Sehat-sehat ya abang. Doa dari nenek untuk abang dan bunda. Semoga selalu ada bahagia yang berlimpah ruah untuk abang dan bunda dan selalu kalian dalam lindungan Allah ta'ala Amin. Begitu banyak doa, support, dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Bunda Lesti Kejora. Selanjutnya, kita simak juga persahabatnya di postingan foto ini. Perhatikan dan disimak baik-baik fokus ke matanya Bunda Lesti Kejora, persahabatnya, terlihat mata Lesti bengkak dan bengep, persahabatnya. Perhatikan mata Bunda Lesti Kenciora, ini membuat kita sedih dan membuat kita pastinya terharu melihat Bunda Lesti mudah-mudahan selalu dikuatkan, selalu diberikan kesabaran. Postingan ini pun diunggah oleh akun UM Unscordian45. Kita lihat di beberapa tanggapan komentar di postingan ini dari akun Siti Rahmawati mengatakan, Soal KDRT mungkin Dede masih bisa memaafkan, tapi untuk soal, soal perselingkuhan yang dari awal sudah diwanti-wanti sama Dede, entah masih mau enggak Dede memaafkan. Semoga Allah tunjukkan jalan untuk masa depan keluarga muda. Semoga segala doamu di sana cepat diijabah oleh Allah. Amin. Ada juga tanggapan dari Widya, Eswah Yuni 37 mengatakan. Mata Lesti sampai bengep banget ya Allah, beri kemudahan dan jalan terbaik buat keduanya, amin Doakan ya, mudah-mudahan Bunda Lesti menemukan jalan keluar yang terbaik untuk permasalahan ini Dan selanjutnya juga bersabati ada kabar heboh yang kita dapatkan dari Stanford Lesti, pecinta Lesti Fatih tersebar persahabat ya di akun Twitternya Rizky Bilar yang melike postingan yang tidak pantas nih persahabat ya kalau diperhatikan sih kita lihat di sini persahabat ya Papa Bilar Muhammad Rizky Bilar nama akun Twitternya itu like postingan ini persahabat ya kita tentunya lihat juga kalimat caption yang dituliskan oh ini orangnya yang nggak nafsu makan cuma makan mie instan rebus yang kena sebetulnya psikisnya atau apanya sih guys gercep banget nge like video begituan wow kita lihat juga persahabat ya tanggapan komentar yang diberikan dari akun visit mengatakan WKWK kayaknya dia nggak paham kalau menu likes bisa dilihat semua orang kita berharap banget, ya, mudah-mudahan kebenaran terungkap dan mudah-mudahan kita semuanya tetap optimis untuk selalu mensupport Lesti Kejora dan mudah-mudahan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Berikutnya, juga, terserah banget, ya, ada artikel dari tabloid Novel Finciel. Tanggapi kasus KDRT Lesti Kejora, cinta Laura, tidak ada satu alasan pun yang bisa menjustifikasi kekerasan. Kita lihat slide berikutnya. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Cinta Laura berkomentar soal kasus KDRT yang baru-baru ini terjadi. Orang yang merasa superioritas, mereka itu dipertanyakan. Mereka merasa dengan jadi sosok agresif, kekuasaannya bisa kembali. Itu cara berpikir yang menurutku sangat bodoh penting untuk semua orang diedukasi tentang kekerasan dan cara menanganinya karena kalau misalnya pihak yang berwenang nggak tahu bagaimana benar-benar menghadapi kasus kekerasan korbannya nggak akan dapat keadilan yang layak akhir-akhir ini kita sempat dengar beberapa kasus kekerasan menyedihkan sekali tapi mungkin kalau Dilihat sisi positifnya, kasus ini terekspos. Semoga jadi bentuk edukasi bagi masyarakat bahwa hal ini salah. Aku berharap dari kasus akhir-akhir ini, masyarakat belajar bahwa apapun hubungan itu dengan seseorang, tidak ada satu alasan pun yang bisa menjustifikasi aksi kekerasan. Itu komentar dan tanggapan dari Cinta Laura mengenai KDRT yang sedang viral Mudah-mudahan ya Bunda Lesti Kejora, dikuatkan, dikasih kesabaran, kita selalu mendoakan yang terbaik, semoga menemukan jalan keluar yang terbaik. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya, dari idola kesayangan kita jangan kemana-mana, terus ikuti channel Lesti Fatih Update yang akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora.